Gak? Jungler! Bener Jungler! Karena mereka Sengaja pick di awal ya kan Supaya ini orang dari alter para pemain alter tuh bingung Oke okay, gue ngawainin apa, gue Hero apa yang bakal gue pakai untuk uh, Tim Arachiosi, tapi ternyata Dia pakai Benedetta jungler Ini Benedetta punya skill escape mekanisme Yang bener-bener menyelamatkan -bener dirinya sendiri Dia bisa punya immune Dia punya liftoffannya blow, nembus tembok dia punya dash. Tidaknya, walaupun lembek, tapi damage dengan damage yang besar. Dengan SK mekanisme yang tinggi, Albert mungkin bisa kabur dari jeratan atau dari perangkap Alter Ego. Wow. dikejar. Dikejar langsung ke mana kau mau pergi Benedetta? Kita tahu mobilitas yang di dimiliki oleh Benedetta sangat-sangat tinggi. Tapi ternyata hero terakhir yang diamankan oleh Alter Ego adalah hmm, ban balap. Iya. Lang ready and then let's go ini dia game kedua antara Aurora Kiosi versus Alter Ego di atas ada Esme di bawah ada Lapu Lapu yang kita nggak tahu ini yang main itu Winda Basudara bukan itu ya karena Waduh. dia ada ada teorinya itu kan teori gertakan apa teori apa itu namanya itu. <laughs> yes, bener banget. Tapi lihat langsung diganggu begitu aja. Sally Boy dan Miracle Boy kali ini bakal coba untuk farming farm Buffet terlebih dahulu. Tapi Leo Murphy berada di garis depan. Tapi pin berdua untuk gigit seorang Leo Murphy. Vanya hampir gemes begitu saja. Melihat Albert bakal fokus ke arah Orange Buffet terlebih dahulu. Karena akan ada perebutan Little Wonder di arah sungai. Yo, eh, papel kupanya, kupai ya udah mulai maju ke bagian depan, nggak gigitin langsung. Ke arah sih, sedikit lagi Firisa ya, dilempar dengan satu ban dan juga lengkap dengan velg-velgnya. Langsung terkena ke arah Sementara di bagian atas El Nino berlangsung aja berantem melawan dengan Esperalda. Ini dia Queen of Jockey siap untuk memberikan tarian-tarian indahnya kepada El Nino. Wow, Alright. wow. wow. Dan... Mm -hmm. Untuk semuanya, baik untuk Alter Ego dan juga Arkehos. Kalau kita lihat di sini, mereka sedang melakukan um, setupan untuk bisa mengumpulkan item pertama kali. Iya, tapi Skylarnya sepertinya terjebak nih. Tapi sedikit lagi hp Apakah dia bisa langsung selama sementara itu? Ternyata untuk kali ini tidak bisa kabur karena Sally boy nya berhasil masuk double kill, berhasil gaparkan juga. Ini akan menjadi snowball untuk Sally Boy dari early game ya. Oke, okay, tapi Albert gak boleh maju karena Bukan. Albert harus mundur. Lihat, Albert gak punya damage. Kali ini udah ada dua poin kilang dimakan Sally mereka. Boy, the top lane adalah salah satu poin penting dan membuat tim dari tim alter ego langsung unggul. Seribu rupiah dari segi goldnya. Melihat di arah bottom lane, para pemain dari tim alter ego Esports udah siap untuk standby melakukan turtle dan alter ego. Kali ini akan coba dihambat oleh pergerakan alergi Osil. melihat dari CCTV. Living by mandiri, udah standby. Albert sudah di sana bahkan udah ngecek ambil sedikit demi sedikit Bapak. Yap, ini untuk Baksia sendiri akan menjadi counter untuk beberapa hero di dalam tim ini gitu. Walaupun nantinya dia juga akan sangat-sangat suliskan sementara itu untuk Tartelnya berhasil diamankan oleh Albert. Berhasil mendapatkan Tartelnya, Om Wawa. Dari dua menit yang udah berjalan, seperti apa yang terjadi, nih, Om Wawa? Iya dari Alter Ego mereka menguasai jalannya uh, pertandingan sebenarnya untuk, untuk di awal-awal karena dari segi gankingnya mereka bisa menang juga mereka masuknya punya um, Salah satu robor yang memiliki mobilitas sangat-sangat tinggi sekali dengan Buxia Shield United Cuman memang untuk dari turtle nya tadi ya yang bisa diamankan oleh ROK itu membawa mereka juga gak tertinggal terlalu jauh Jadi pastinya ini Roger jangan sampai terlalu snowball cepat tapi in Talker Sudah diselesaikan oleh Sally Boy, akan itu menjadi salah satu item pertama yang Membawa Sally Point artinya Kembali bisa mendapatkan Pundi-pundi Point Kill Karena set up dari pemain Alter Ego Ini ngeri banget Dan itu pastinya cepat Karena mereka punya Buxia Terlihat di mid lane, Tapi bisa sewaktu-waktu naik ke atas Dengan Buxia Shield United Oke, okay, yep, Dalia gitu. Trotcher-nya udah berada di arah top lane, udah ada Lemurvi membuka vision, Finn menjadi pilihan, Skyler dan di juga banget Trick udah masuk tapi ternyata nggak di pola up itu saja Skar Nino benar subak, damage yang besar diberikan, Skyler menuju ke arah belakang Elise tapi dapat Lemurvi ke itu ditumbang tapi ternyata Apa? berhasil hilang lawan serang play dengan satu uas Tiga dan armor, pasti bisa mengimmune dan satu banget target triple kill bahkan seorang Albert di depan sana amat pun berhasil kamu dengan special escape-nya, tapi akhirnya tidak bisa kemana-mana. Uh. Loki, Wolverine, C.C, Sally Boy, nafsu biraian anak muda tercatat kali ini di arena Top Lane, Papulu. Wow, wow, wow! Kembali lagi kita lihat sebuah nafsu dari anak muda remaja, hampir aja maniak, sigas habis-habisan, namun ternyata Dirinya berhasil diamankan lewat nafsunya sendiri. Om wow, wow Again and again. Arachiyoshi. Waduh. Tiga orang di gas habis sama Sally Boy lho. Ya, betul, betul. Dan juga tadi kayak efek celengan ya dari uh, Sally Boy sendiri yang sudah pecah gitu loh. 5 kill dan langsung terpecahkan juga oleh R.Q. hosi Membuat dari segi goldnya nggak terlalu jauh. Selisih 1000 terus tiba-tiba sekarang cuma selisih sekitar 300-an ya. R.Q. hosi kita bisa bilang bahwa mereka masih akan bertahan untuk di early game. Dan kalau di bawah ya. sampai dengan ke late game. Kalian bisa lihat di sana mereka udah siap dengan adanya Lunox. Mereka juga masih punya Esmeralda. Jadi kedua hero tersebut yang akan berperan penting Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. turtle diamankan. Flasher berhasil dibalik blok oleh seorang Albert. Order bela setelah dikeluarkan. Ahmad masih separuh tapi ternyata pihak penunjuk arah seorang Albert lapul-lapu penumbangan -lapu satu poin. RC tersisa seorang diri dua versus satu bukan hal yang baik. Albertis kami penunjuk arah salib ada mereka. Mau memilu terlebih dahulu karena Skylo telah juga finnya membantu pergerakan. Seorang Albert tersempat pun tetap menjadi korban bulan-bulanan warga di area toples. Wow wow wow wow dengan darah yang cukup tebal itu pun tidak bisa membantu. Sekarang kita lihat ya Skylar ya turun ke bawah, tapi itemization-nya Om silakan Om Wah. ya Roger bakal menuju ke War X dan Lightning Truncheon yang kita lihat sudah di set up juga oleh Clay sebentar lagi jadi Clock of Destiny Lightning. Sisanya kita masih akan menunggu nanti backup-an damage dari arah belakang untuk lapu-lapu bersama dengan Benedetta. Yang kalau juga mereka bisa tempat atau cepat untuk melakukan uh, pembelian terhadap item tersebut akan sangat baik untuk Arocky Hoshi. Karena setapan untuk Alter Ego Esports dengan Chou Heptasis itu bakal sakit banget. Tapi ada miss tampaknya dari Nino. Oh Eder. Nino nggak ada yang lihat biasanya. <laughs> Tapi kali ini kita lihat para pemain dari tim Alter Ego Esports di arah tengah banget coba dipasar begitu selama Murphy memberikan semua defensa berikan selipat mereka membawa menuju seorang Clay muter begitu saja lihat dari R7 untuk mundur brefax terkehara belakang komit dan lihat Murphy menjadi korban pertama Alter Ego Esports sepertinya bakal harus coba mundur tapi lihat Alex Tepanempo dan seorang amat aman menjadi pilihan dan bahkan albar berhasil sepertinya satu poin tambahan dua hilang tersisa Nino dan juga Pai di Alter Ego Esports fabulis iya mulai mengamuk sepertinya untuk karena Arkeoshi mereka sudah apa ya sudah menemukan bagaimana momentum ataupun ritme permainan yang mereka inginkan dari game yang pertama. Di game yang kedua ini mereka mulai membalikkan keadaan, mulai membombardir apapun pertahanan dimiliki oleh Alter Ego itu sendiri. Wave Minion berhasil dihilangkan tapi ternyata untuk El Nino kali dengan Castle salt yang dikeluarkan oleh satu orang yaitu Clay. Dengan Unox nya itu begitu mengerikan. Begitu mengerikan. Oh, okay. Lihat Albert walaupun dengan 5 atis yang dia dapatkan, dia dengan sabar Brave Fighters begitu saja Gak peduli apa, apa terjadi, gila Air 7 banget, dia berada di garis depan, dia peduli apapun yang terjadi Dia intinya ngebuka Brave Fighters dan bubarin pasukan alterigo ini Satpol yang sesungguhnya Pak Pulung <tuh> Langsung enggak okay. aja ya. Baik baik baik. Menetnya udah set up, pemain Ararki juga udah mulai masuk. Untuk kali ini Leo Murti masih berputaran dengan Baxia City juga. Dianok Hoder sudah dikalahkan, berarti akan ada info untuk kali ini tidak bisa menggayar tersebut Skylar sedikit lagi tersisa. Tapi sekalipun berhasil dirampas sementara peraturan terjadi Bagian atau Lunok yang perburuan didapatkan. Sebentar untuk Finn masuk ke dalam rumputan, untuk Rogernya juga harus dilangkan ditabrak kali ini dengan Baxia City sedikit lagi tersisa sampai di bagian belakang membakar tapi Finnnya masih bisa oh selamat dikejar oleh Five tidak boleh kabur Rogi tidak boleh bye Pai kali ini Pai tetap mau fokus ke Raffin. dia mau komen begitu saja dia gunakan flickernya udah ada satu bawar X dari seorang Albert tapi Nino El Nino kali ini bakal bener, bener fokus untuk mendapatkan turret Tapi ternyata real tamuin probability sekarang menunjukkan Alterigo dengan 61% Keuntungan, amat mencoba kabur Albert dilakukan sana, Dino stand by opposition. Tapi ternyata dua second untuk seorang Albert Tampun Albert, harus tumbang kali ini, gak mungkin gak tumbang Pasti dihilangkan begitu saja Terlalu dive in, terlalu birahi Gelora bayi alien kali ini Berhasil dibungkam oleh tim Alterigo Esports gini uh, hebatnya dari Ahmad adalah di saat dia space escape dia masih sempat loh ngeluarin itu ya Omaha ya. Dengan dari Magic betul. juga poker triknya itu loh, flame shotnya juga tadi on point. Wow. Betul itu bagus banget untuk Alterigo. Kita bisa melihat langsung goldnya ke swing karena Alterigo Esports. dan bahkan mereka masih bermain objektif loh, meskipun agak kalah tipis-tipis dari segi tim tapi objektif wise mereka menang dan uh 7 dapetin satu juga. Wow, wow, wow, wow, betul sekali. Tapi lihat, bakal coba dipaksa. Ha dari Sally mod America, boy. Bakal coba untuk Munda. Bakal coba untuk Flank bakal coba tuh cari posisi minimal dia ada maximum lihat Nino seorang diri Skylar bakal memberikan pergerakan seorang Nino dua yang telah keluar Balba bakal diganti oleh seorang Albert lihat Albert Nino apakah penggunaan digunain dan nah, ternyata kali ini Nino oh. terlambat menggunakan flaggernya terlambat karena lihat di belakang sana pasukan ke naran Kehoshi udah menunggu dari El Nino dan bahkan dari Clay tertangkap ada pilihan yang masih diberikan lastista di tengah belakang dan ruang. Wow. wow, nggak berhasil apa-apa. selimitnya limit. ke dirinya juga flash shock Ahmad menunjukkan seorang Albert Albert tumbang <tuk> Sven bakal coba <tuk> di garuh Selimu di miracle Lihat okay, Mulu -mulu domba ikut pelikan pos sekarang belakang Tapi ternyata Leo Murphy berhasil menabrak Dengan satu buah baksi Yayudete Wow, wow, wow, wow Ini dia replaynya sekali lagi kita akan langsung aja Om, wow, wow Wow, permainannya yeah. Di mana kalau kita lihat memang ini reply dari Samsung dari Alter Ego, mereka berhasil untuk memenangkan duel ini karena dari arah Arkehousi semua skillnya dilepaskan ke Aranino. Satu ditugarkan untuk tiga. Bukanlah keuntungan bagi arah Arkehousi. Dan Alter Ego, mereka sadar karena hal tersebut. Oke, okay, orang ini udah gak punya skill sama sekali. Let's go! Kita teruskan aja. Dan dari item build-nya Lunox Clay. Ini sakit banget ya. Dan Skylar sudah berhasil untuk menyelesaikan Feather of Heaven-nya. Akan menambah daya gedor untuk Arkehousi. Tapi Alter Ego Esports dari sisi item mereka juga rojornya sudah sangat sakit sekali pai dengan x akan sangat sustain di bagian depan belum lagi dia akan membeli ice queen 1 sebentar lagi. oh, oh, oh, eh, oh magic oh, di pai seorang diri apa yang terjadi? Viragarnya sudah pecah, masih ada mortality ternyata pai adalah salah satu baiting yang tidak dimakan oleh tim Arkhosid. Leo Murphy tadi gas depan buka vision begitu saja langsung ada stiker Evos Evos untuk Araki -Ar Hoshi dari Lemur, lihat 40 Tiara bottom lane, mereka masih fokus Skylar dan juga seorang Nino. Mereka coba untuk dorong satu sama lain karena yang lebih diuntungkan adalah Nino dengan ada perlawanan turret lebih untung dibandingkan Araki -Ar Hoshi. Walaupun poin kira sama, tapi ternyata gold nya lumayan berbeda 2.000 40 ya 3 banding satu dari objektifnya loh Tapi di tengah coba kita lihat lagi ada dua orang Berhadapan dengan dua orang juga Tapi nggak mau masuk jauh lebih dalam lagi nggak mau terlalu nyebrang dari area sungai Lordnya udah mulai dicolek Albertnya bertemu langsung dengan Pai Ada Phantom Slash dikeluarkan Masih ngedes yang berbeda Mantok arah dinding Benjol dato kening Sementara itu di bagian bawah Udah ada Salim Kupa Link Salmon lagi langsung dikeluarkan Digigit aja oleh Kupa Sementara di belakang Gak ada yang Tapi lagi menjadi juga pokok kali ini usekar scarlet benar-benar tumpah melotok begitu sangat oh, luar hilang dengan adanya lord yang terbuat dan sangat bebas para pemain dari tim Altrigo Esports mendapatkan keuntungan dua hilang Albert pun kayaknya enggak bakal bisa menahan Ternyata. di arah bottom lane dan bahkan para pemain dari tim Altrigo Esports bakal fokus ke arah satu buat infat dalam midlamp refactor sekarang belakang dilewatkan itu saja gak ada yang mau tapi shutdown satu tuh satu antar juga Clay sama-sama support ini adalah keuntungan untuk alter kenapa? karena Clay gak bakal bisa nge di arah Lord yang dilakukan Sherry sekarang juga Yep, tapi purple buff masih sempat diambil ya, dengan satu retri yang dimiliki juga. Sementara itu di bagian bawah Ahmadnya bisa kayak, hmm. El Nino mencoba untuk menggocek, Tino tapi Phantom Zone dikeluarkan oleh Benedetta Tino. pun... Wow, itu bisa mengambil dirinya, tapi tidak dengan lore, karena pancingannya juga buying time yang diberikan. Sangat-sangat baik sekali. Wow, luar biasa, luar biasa dari Alter Ego, dari Nino juga. Dan ini dia untuk real-time win probabilitas kita by Samsung Galaxy A Series 64% untuk Alter Ego Yes, mereka berhasil untuk mendapatkan Lord yang pertama tadi Dan juga kalian bisa lihat di sini Alter Ego mereka sangat kuat sekali Ketika masuk ke dalam gameplay Meskipun, meskipun dari Nino sendiri Dia dihajar itu dari darahnya dia cepat sekali Untuk turun drastis, turun ke bawah Tapi masih sanggup untuk membeli waktu Mekanik dari Nino yang terlihat sangat cakep sekali Bagi Alter Ego sekarang ya yes, oh, betul itu, banget, gitu. tapi kalau bisa aku lihat di arah bottom lane, Lord sudah siap dan ini akan menjadi fight yang cukup penting kalau bisa berhasil di tanah arah kiwashi arah kiwashi bisa membalikan keadaan, tapi ternyata Wait. abad sinta, ah. begitu saja gak ada yang komando Flow. agar gagal ini di arah ini bisa turut banget, coba dilepaskan begitu saja, sekalian mencoba berangkat dengan falling starman yang bukan falling mausar, apa kabar, dari energi materiko, belum ada yang menuju ke arah ini peter turut, dan Lordnya sudah selesai mereka masih mengandalkan super di jalan yang berbeda, tidak bagus dibuatkan, tidak ada Albert sampai menuju 7 detik yang ke-20 20 detik sangat berharga untuk Alter Ego. Apakah mereka manfaatkan ternyata Fin bakal dipasang-masuk dan lebih juga di Copacabra. Trick Prefector masih ada, masih coba ditahan Dan para main-main dari Mereka coba dantikin 1, mereka coba ditahan Nah 2 bakal jadi objektif Papulong Iya, yep, ini R7 kalau sampai tumbang ini akan menjadi gebrakan baru lagi untuk Alter Ego. Karena sejauh ini, R7 begitu bisa mendinai seluruh apapun yang dikeluarkan oleh pemain Alter Ego dan juga Purple Buff menjadi milik dari Sally Boy. Harus reset lagi dari pemain Alter Ego sebelum mereka nantinya men-setup ulang strateginya nih, Om. Yeah. Oh my God. Dan, um... Aku bisa bilang ya, Mereka cukup disiplin kali ini. Mereka nggak langsung uh, naik untuk ngepokok popok game pemain dari yep. al -Pihosi. Mereka memilih untuk mundur dulu. Retreat. Uh... Regen di base mereka dan akhirnya mereka kembali lagi Dengan keuntungan satu buah inhibitor dan dari segi damage yang memang Clay yang paling besar Tapi tiga berikutnya itu datang dari Alter Ego Ada Ahmad Pai bersama dengan Sally Boy Jadi untuk kejar-kejaran damage masih sangat memungkinkan Tapi dari segi item Arche House kali ini mereka tertinggal dan Council bakal dipakai juga Untuk menyerang pemakain Alter Ego Oke tapi ternyata ada teamfight di arah top lane sana Daily Maggi juga bakal sudah masuk Clay Order brilliant di saat yang tepat. Tapi Sally Boy what are you doing? Terlalu dive in Alix of Blow Semua orang dan bahkan selimut masih bisa berhasil menyelamatkan dirinya. Bahkan fitas di sesuatu terakhir tidak ada menandingi Murphy. Never never dikeluarkan, disterlakukan. Kalau Albert mau meninggalkan oh, tim seorang Allah. diri. Satu Immortal itu masih ditahan, tapi malapai mengusir mundur seorang Albert yang sudah bertanggung menyelamatkan sang kapten kali ini. mau mau wa. Di tempat lain juga loh. Ini tempat lain ada Nino yang dia ambil loh, mawak. Betul dan satu untuk satu ya. Jadi gak terlalu rugi juga untuk Rokyoshi. Ya. Mereka akan masih bisa bertahan. Cuman memang harus berhati-hati karena tadi si uh, Leo Murphy sangat tanky sekali. Dan bahkan kalkulasi damage dari Leo Murphy, dia sadar kalau dia masih tanggap untuk menahan sampai dengan bantuan belakang. Itu masuk belum? Yes, bener banget. Dia paksa begitu saja. Tapi R7 sepertinya harus mundur. Lihat, Leo Murphy telah dibuka. Sally Boy di depan sana. Sally Boy gak boleh kayak tadi lagi. Kalau Sally Boy kayak tadi lagi itu bisa dipastikan dia bakal di -allout. Untungnya tadi Sally Boy, Clay-nya gak, gak nge damage karena Sally Boy. pakai nya pake dan damage yang diberikan terhadap eh? tim Arachiosi terhadap Leo Murphy termakan Rp ribu rupiah, Pak Wow, wow, wow, Murphy. Banyak banget ya, udah tiga digit duluan dia, terlihat rp Ada orang sebabnya nya nya nggak apa-apa ganggu terus pokoknya. Selalu mengganggu repertahanan sementara Leo Murphy melihat dari kejauhan, andai saja paynya nya butuh, butuh bantuan, di situ siap untuk Leo Murphy langsung hadir dan juga memberikan pertolongannya di Om Bawah. Oke, okay, yes. tapi kali ini para pemain dari tim Uh, Raki Hoshi sepertinya berhasil mencoba untuk press menuju ke arah Lord yang terhormat Alterigo masih mencoba untuk mendapatkan Lordnya Dan bahkan kali ini para pemain dari tim Alterigo Esport dipukul mundur kembali nggak mau dapetin Lordnya kayaknya ya guys ya Iya, hehehe. Pertempuran yang kembali akan pecah sesaat lagi, dan ternyata wow, dragon -nya. berhasil langsung mendapatkan kares meraldo. Kres tidak akan lagi bisa bertahan karena Skylar di sini udara langsung dipulangkan begitu aja Double kill untuk Albertnya, pun bernasib yang sama sementara Lord Terbuka dengan begitu bebas, yang begitu indahnya akan menjadi milik dari alter ego di e ini bencana! akhirnya keluar juga karena para pemain dari tim Atletico harus dapat ketika dua pemain Ararki hilang ditelan bumi. Kembali probabilitinya meningkat sampai 68%, Pak Lupung. Iya loh mau Menurun lagi nih probabiliti cari oh, Ararki nih, Om. Iya, yes, dan dari RRQ mereka gak mau kehilangan satu atau dua pemain seperti itu. Karena udah pasti Roger itu bakal memberikan deal damage yang terbesar, dan gak ada yang bisa langsung gak instan juga lebih ke arah dari Roger. Ya, dan ini berbahaya banget. RRQ host oh mereka harus bisa menahan serangan terakhir dari Alter Eagle sekarang. Yap itu dia Lordnya pun mungkin besar lagi Akan langsung menabrak Karena dia udah berjalan di bagian atas sana Di bawah dibersihin terlebih dahulu Orange buffnya akan langsung diamankan Juice jeruk Udah langsung diambil juga oleh Sally Boy Nikmat banget Dia siap untuk langsung meminum dan juga menambah lagi Lewat potion yang udah diamankan He he he he Lordnya masih bagian atas loh Ini dia pausian skar Silahkan Ini bentar turret sudah hilang Dan para pemain dari CMR pada terpada belakang Toblele Morphine sekarang Atau maut payudah Hilang hampir agar armornya Tapi Rod masih bertahan Masih ada Dua serangan berdiri source Kalian bakal coba ditubahin begitu Saat diberhasilkan dapat satu poin Belikir karena belakang Tapi yang ternyata Selimu masih bertahan Selimu masih bertahan Selimu masih bertahan Selimu masih bertahan Selimu hilang Tak mungkin dilakukan Tapi Ahmad masih mau lebih Alberto Albert, Albert, Albert Masih bersama dengan Vick Kliberisian dengan seorang Clay Berpertahankan Base yang mereka miliki Papulung Yap! sudah gundul dan harus memiliki reboisasi ini. Tapi sebenarnya itu kita lihat aja ada tier juga space escape yang dikeluarkan oleh Ahmad mencoba keberuntungannya. Apakah ada momen untuk kita men langsung ke Albert-nya Om Wawa? Iya, yes, di sini okay. di Alter Ego Esports, mereka Langsung mundur dulu untuk sementara waktu mereka gak ingin naik ke atas meskipun mereka unggul dari segi hero ya. Kita bisa lihat bagaimana placement dari seorang Harley masih jauh banget. Ahmad di bagian belakang masih coba untuk mundur juga sih. Jadi mm -hmm. ya cukup disiplin dari Alter Ego Esports. Oh bagus yep. banget dan bisa dibilang ini adalah hal yang luar biasa. Dan kembali lagi terulang Arar Kyoshi melawan Alter Ego Esports. Masih bisa ditahan di yang seperti ini. Ini saya seperti The Japu. Di mana Grand Final Fantasy 16 6 Ini cuma kalau benar, selesai terakhir yeah, dan replay bakal dibawa semua silahkan. Ya, ini dia replay kita by Samsung, di mana bisa ditahan. Bisa ditahan oleh RQ Hosey, tapi memang harga yang dibayar oleh mereka juga cukup mahal. Karena semuanya gundul dari segi inhibitor dan juga masih bisa diamankan dua kill untuk Alter Ego Esports sendiri. Yap, eh tadi mereka udah berjalan bersamaan, ada konsel juga yang digunakan, mereka hilang semuanya. Siap untuk melakukan inisiatif? Tapi untuk sekarang, hanya melihat dari kejauhan aja, hanya menatap seakan-akan penuh arti di dalam tatapan masing-masing. Oke, oke. Tapi kita lihat, para pemain dari tim alterigo memaksakan menuju ke arah backline. Fokus ke arah finn tapi ternyata di sana langsung ada ya, Seven membuka bumbu kandangan refleksan. harus speaker ke arah belakang, lewat motion jadi pilihan. Tapi Nino bakal fokus ke arah finnya. Finnya bakal digabung begitu saja bersama dengan seorang amat dan tercatat. Saya di mereka, boy, ditinggalkan, tak ada yang bisa mengkapur Tapi lihat amat, fokus ke arah fin. Fokus ke arah dapetin poin tapi ternyata tidak satu ke arah tidak fokus ke arah ke arah karena amat kita terancar dan PS Escape gak bisa. Masih bisa bertangkap tidak terlalu lama. Ini saat demikian mencetikkan. Megakul digabatkan. Nino di-dropkan begitu saja. Lalu ada ke arah depan. Dan Nino masih cemutu mengkocek permainan dari Tim Arkehoshi. Dan di belakang sana Skylar pun mau memberikan debit tengah cukup. Oh my god. Keleksling didapatkan. Tiga hilang. Tiga hilang. Ini bisa dibalikan keadaan oleh Tim Arkehoshi. Akan ke One Strike Push. tersisa Leo Murphy Omwawa. Wow, wow, luar biasa banget tadi Alter Ego bersatu menciptakan suatu space dengan adanya Ahmad yang langsung menuju ke bagian base juga memberikan distraksi tapi ternyata R.K. Hoshi mereka masih sanggup untuk menahan meskipun kehilangan tiga pemain jadi ini adalah reset untuk R.K. Hoshi tapi Alter Ego mereka harus lebih sabar lagi karena sampai terulang kejadian yang sama bukan mustahil kita akan melihat suatu comeback dari Araki Hoshi, dan itu bisa menjadi salah satu ulangan juga di final season yang keenam kemarin, Ozi. Ya, aku sudah bilang, aku sudah bilang, aku lihat ini seperti The Japu. kan kan, The Japu dimana alter ego mencoba masakan endgame, memasakan team fight, tapi ternyata Araki Hoshi, mereka dengan tenang, mereka dengan sabar, sedikit demi sedikit mencoba untuk meriset semua. Dan, Posisi kali ini sejujurnya walaupun probability masih dimenangkan oleh tim RRQ itu karena adanya turret yang hilang. Tapi kalau aku yang bilang dari laning tiga yang berbeda mereka tuh udah mulai kembali setengah-setengah dan lihat di depan sana Clay memberikan damage terhadap Seleu Murphy Clay pun seperempat darah udah dilihat hilang hilang tepuk oleh seorang bapak Lord yang terhormat Wah. tapi retribusin siapakah yang bakal mengamankan untuk kali ini Di depan sana catat didapatkan sekali harus silang s bahkan para pemain dari tim Alter Ego Isport mencoba Jogel. untuk mengamankan Lord di sisi lain Albert is Lord riset begitu saja dari seorang Albert masih mau lebih dan S7 wow. gak bisa mempertahankan base mereka tersisa dua uh, <laughs> pasukan RRQ Hoshi, Albert dan Finn. Apakah mereka mampu mempertahankan Pay udah punya immortality. Selby dan mereka bakal coba fokus. Apakah ini masih bisa ditahan? Karena tersisa dua orang seperti grand final MPL seasonnya ke-6. lihat Albert never nine keluarkan. kasih. Kita imagine juga bakal tim keluar serang tapi bahkan Albert tidak dikeluarkan. Selby harus sila. Selby dapatkan Albert 2-1 masih coba digoyah dan tak mau dia. Ini my Pak, nah, alter ego berhasil memukul menular Raki. dan ini sepertinya game yang akan dimenangkan alter ego, karena terlalu lama menunggu pemain pasukan Araki untuk kembali hidup. Alter ego, take the game, dua.